Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah wabarak. Hari ini kita akan sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Kita berdoa dulu Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahmi sabri Wayasirli amri Wahlul ukta tamil disani Yakkahu kauli Rabbis jidna ilman Waljukna fahman Amin Semoga kita semua Mendapat sofaat di Yomuz Akhir nanti Ya baiklah anak-anak, hari ini ibu guru akan uh, mengajarkan tema tentang diri-diriku uh, Subtemanya adalah identitas diri atau usia Anak-anak uh, ada yang tahu apa itu uh, identitas diri Identitas diri itu uh, mulai dengan ada nama Alamat Kemudian ada usi usia Siapa yang tahu apa itu Nama Ada yang tahu anak-anak ya. Bagus Nama itu adalah Nama panggilan kita Sehari-hari Yang telah diberikan oleh orang tua kita Ya, Kemudian apa itu Alamat Alamat itu adalah Tempat tinggal Tempat di mana kita tinggal atau rumah kita itu dinamakan alam. Kemudian, apa itu usia nanas? Usia itu adalah di mana waktu kita pertama dilahirkan, itu dinamakan usi usia. Kita ada di kelompok B. Di kelompok B itu ada usia. 5, 5 sampai dengan 6 tahun, 6 tahun Siapa yang bisa berhitung? Uh, siapa yang bisa berhitung angka 1 sampai dengan 10? Nah, bisa? Oke, pintar anak ibu guru Sekarang 8 9 10. Ye! Tepuk tangan dulu, pintar anak Ibu Guru. Iya. Nah, mari kita lihat video berikut ini cara membongkar dan memasang puzzle Yuk kita lihat sama-sama videonya berikut ini. Gambar puzzle kue ulang tahun. happy semuanya, senang semuanya mengikuti pelajaran dari ini Alhamdulillah karena tadi kita sudah mempelajari tentang uh, apa itu identitas identitas itu ada usia, ada nama kemudian ada alamat kemudian kegiatan inti yang kedua tadi adalah bagaimana cara membongkar, kemudian gambar cara menggambar ulang tahun dan cara mewarnainya. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajak kita hari ini sudah selesai di pala kita di penghujung kegiatan yaitu kegiatan penutup. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama. And uh how -huh.